assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membuat tutorial video promo undangan saya menggunakan aplikasi animator stories dan insert aplikasi insert ini biasanya saya gunakan untuk menambahkan background saja jika belum punya aplikasi ini bisa langsung download dulu di playstore Oke, langsung saja kita buka aplikasi animated stories. Di sini banyak berbagai macam pilihan template desain video. Saya memilih yang ini Happy New Year. Lalu saya memilih yang kegunaan gunakan background ini untuk mengganti warna yang kotak persegi. Kalau attribute color ini background yang ini, yang kertas ini. Durasi waktunya add, -add text menambahkan teks, add, add sticker menambahkan stiker ini banyak macam-macam stiker Musiknya tidak bisa kalau di sini, makanya saya menggunakan aplikasi insert untuk menambahkan musiknya ratio ini ukuran kertasnya saya memilih yang besar oke langsung saja kita tambahkan gambar undangan sebelum itu kita harus mendownload dulu di google undangannya sudah sudah kita bisa mengganti ini tulisannya ini dihapus saja Ini juga bisa kita ganti. Berikan nomor telepon. Oke, jika sudah, kita bisa ini kita ganti warna, color. Ini untuk menghentikan warnanya ini untuk mengatur ukuran huruf dan space ini untuk mengatur jaraknya butter space ini untuk mengatur itu jarak ke sampingnya oke langsung saja ini kita bisa hmm, kasih waktu datangnya tulisan caranya kita klik ini lalu animation pilih yang anda inginkan lalu kita nih, kita durasikan waktu datanya berapa lalu oke okay. ini juga kita ganti oke okay. Kita bisa melihatnya dengan ini, kita mata. Jika kita ingin menyingkat yang ini, kita klik tanda unduh pojok ini, kita unduh. Lalu tekan batch quality, lalu oke, okay. kita tunggu sampai unduhannya selesai. Aplikasi ini tidak menggunakan internet data. Kalau yang menggunakan itu aplikasi Canva, kalau mau edit poster itu menggunakan paket internet. jika sudah selesai kita klik kembali kembali dan save a copy untuk menge save ke sini ke aplikasinya cara melihatnya ini save story yes ini apa yang sudah kita edit tadi oke kita lanjut sekarang langkah yang kedua kita pakai aplikasi insert buat menambahkan backzone kita klik centang. Ini pilih video, tambahkan baru. Pilih video yang sudah diedit di animasi stories yang ini, lalu centang. apakah ini benar videonya kita putar dulu. Jika benar, kita bisa langsung tambahkan backson-nya. Musik track ini macam-macam teksonya. -macam Untuk mengunduh ini, menggunakan data ya. Kalau mau mengunduh teksonya, ini sudah saya unduh, saya menggunakan ini. Lalu kita centang dan kita putus. Jika sudah. simpan, pilih kualitas yang terbaik saya memilih yang atas sendiri kita simpan untuk menyimpan ke galeri kita bisa langsung kembali kembali dan kita drag sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi kita semua kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh